assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di putih komputer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara bongkar casing atau buka casing pada sebuah laptop Acer. tipenya adalah Aspire 5 ya. Untuk tepatnya ada di bawah casing ya. Untuk lengkapnya ada di bawah casing tipenya ada sini. memperhatikan perhatikan tipenya. Kelihatan enggak ya? Ya, kenapa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 yang pas sama baut laptop ya sama obeng men ya atau, se atau seperti ini juga bisa ya nah ini seperti ini yang penting pipih ya tipis supaya bisa masuk ke casing ke sela-sela casing laptop ya oke langsung saja ini kan sudah kita balik ya sudah kita balik laptopnya ada bawah nah cara bongkarin adalah kita harus membuka baut menggunakan obeng plus ini ya ini ada lubang di sini ini sudah saya buka ya bautnya semuanya supaya tidak lama videonya Nah ini silakan buka semua baut-baut yang ada di sini Oke. ya sama di sini nah ini ada labelnya ya sebelumnya ada labelnya tak buka hmm. Kemungkinan teman-teman udah tahu di sini ada label, jadi di sini ada bau juga. Nah ini sudah terbuka semuanya. Sekarang langkah kita bukanya ya. Bukanya kita miringkan ya, kita miringkan, kemudian kita buka seperti ini. Nah seperti ini. Nah ya, kita taruh seperti itu. sekarang kita gunakan sebuah obeng ya obeng min atau seperti ini juga bisa ya nah ini serah saja yang penting obeng ya obeng min ya nah sekarang kita buka selasanya di sini ya setelah sini ini ada ini ya ini ada selasalnya di sini nah ini kita nah masukkan Ya selesai ini kita masukkan nanonya. Nah, nah, tekan langsung kita dicongkel ya, dicongkel. Nah, ambil dipegang. Nah, oke, dibuka sudah ya. Tuh. Ya, catat ya. Oke, sekarang bagian sininya ya, sini buka Oke. Okay. Okay. Nah, sudah terbuka bagian atas ya. Sekarang kita balik lagi. Bagian sebelah sini. Semua kelihatan ya. Oke sudah ya. Tuh sudah terbuka. Tinggal kita. Nah sudah terbuka. Nah, cuma seperti itu ya cara bukanya. Nah sekarang tinggal kita perhatikan saja ya. Kita tinggal melihat penampakan dalamnya ya nah penampakan dalamnya laptop Acer ini adalah seperti ini nah. oke nah sekarang cara tutupnya lagi ya nah, tadi cara bongkarnya sekarang cara merakitnya lagi ya cara rakitnya cukup kita taruh segini aja ya kita taruh ya tetekan ya tekan ya tekan tekan tekan saja hmm. Hmm. oke seperti itu saja ya caranya nah, baru kalian pasang bautnya ya nah bautnya seperti ini iya bautnya nah silakan tinggal pasang aja cuman saya sampai di sini saja ya tidak perlu saya pasang baut cuman seperti itu caranya bongkar pasang testing pada laptop Acer A514 ya. A514 54 atau tipe lainnya ya A514 32 itu sama saja ya. 32 33 ini sampai 54 ini ini tipe 54. Sama saja caranya ya. Semoga bermanfaat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.